Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Ana dan NusaNamura dan pada kesempatan kali ini saya akan uh, memperlihatkan pada kalian ya yaitu ini ada perbedaan lagi di kota Cirebon, lebih tepatnya di ini ya, dekat pantai dan uh, mungkin bagian dari teman-teman udah tahu kalau di sini tuh ada uh, kayak apa ya tersembunyi tempat tersembunyi atau Easter Egg yang bisa kalian masukin di Kota Cirebon itu kalau di uh, experience yang biasa teman-teman mainin nah karena saya ini berada di test server ternyata ada bedanya teman-teman ada perbedaan teman-teman oke jadi kita langsung aja ya masuk biar nggak kelamaan videonya jadi mulai kita akan masuk yang ke sini dulu deh yang snack and drink dulu ya ini ada tulisan apa ini? Foodpanda, Gojek, oke. Okay. <laughs> Kita akan masuk. Nah, ini kalau di sini mungkin sedikit bedanya ya. Tapi di sini saya melihat ada ini, teman-teman. Ada tempat uh, kayak uh, apa ya? Mesin soda ya, mesin minuman gitu. Nah, ini kalau di experience yang biasa, yang biasa teman-teman mainin atau saya menyebutnya di public lah ya, kalian di server public, di experience public ini nggak ada, teman-teman. Ini adanya tuh cuma kotak ini sama mesin kasir ini ada kalau nggak salah nah kalau yang ini nggak ada teman-teman Gitu itu bedanya yang pertama ya ini di Cirebon terus kita lihat ke belakang di belakang ini sama cuman sebentar Apakah kita bisa mengambil ini Oh nggak bisa nggak bisa aja ya. ya nggak bisa teman-teman aduh Ruh. bisa ternyata Oke itu yang berdua yang pertama ya, kita berada di toko yang paling kiri, snack and drink. Oke, kita masuk ke toko yang kedua. Outlet atau kios yang kedua yaitu adalah tiket. Tiket penumpang kendaraan. Oke, kita masuk. Oke, di sini bedanya nggak ada. Oh, cuma ini, teman-teman. Ini ada kayak mesin ATM gitu ya. Kalau di kartu Indonesia ini logo apa ini? <laughs> sendiri ya. Bank sendiri, gitu. bukan Mandiri tapi di sendiri disini. di sini. Di pleset-plesetin gitulah. Nah itu yang kedua ya Outlet yang kedua Kemudian kita coba masuk ke Outlet yang ketiga teman-teman Ini ada Export Arcade Nah ini yang paling kentara Ini bedanya tuh Jadi Kalau di Yang biasa Itu ada mesin Dua ini tentu aja Ini ada Yang ini juga ada Cuman Yang dua ini Ini nggak nampilin Kalau nggak salah ya Kalau yang di Public itu Ini dia nampilin gambar Dan bergerak teman-teman Wow Keren sekali ya Ada dua ini uh, untuk mesinnya sama seperti yang di publik sama ada empat, cuman bedanya yang dua ini kalau yang di publik itu mati teman-teman layarnya, nah di sini itu nyala dan dia ada animasi bergerak ini, keren ya, cukup keren. Dan ini juga ada tambahan ini kayak apa ya, tempat kayak nonton gitu, ada screen besar apa kita bisa duduk? Oh iya bisa duduk di sini. Ya ini sepertinya kayak tempat apa gitu, tempat nonton ya atau tempat apa ini teman-teman? Kalau dilihat dari warnanya biru merah gini biasanya ini 3D kayak kacamata 3D gitu teman-teman. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Ini attention to detail dari kota Cirebon yang ada Easter egg-nya ini kios 3 ini. Nah oke okay. ini kita sudah berada di kios yang terakhir ini tempatnya agak sedikit jauh tapi kita jalan aja nggak apa-apa. Itu adalah Tets Indo. Nah ini uh, ini mungkin teman-teman udah tahu ya bagi yang udah ngikutin channelnya Bapak Vertix Vertix ya. Itu dia udah pernah bikin, kalau nggak salah ya bikin videonya. Jadi di dalam sini itu kalau kita main di public ya, experience yang public atau yang biasa kita mainin, server yang biasa kita mainin. Itu dalamnya kosong teman-teman. Nah sementara di sini uh, kosong cuman ada satu harddisk yang melayang teman-teman. Nah ini ternyata harddisknya ada, cuman kalau di yang di server ini lengkap teman-teman isinya. Nggak tahu kenapa ya ini nggak dimasukin, nggak diimplementasikan ke dalam. Server pabrik, teman-teman. Keren, loh! Detail, gitu loh. Walaupun ini kita nggak bisa masuk, ya. Ya, nggak bisa masuk. Nggak tahu sih, ini apa? Gara-gara karakter saya terlalu tinggi atau gimana. Ini kayaknya nggak bisa masuk, ya. Ya, nggak bisa masuk. Sepertinya nggak bisa masuk. Jadi, satu-satunya cara metode kita harus pakai freecam Ya, ini dia. Gini cukup detail, sih. Ya, ada grafik card, ya. Model sampel tidak berfungsi. Oh, cuma ini display aja, ya, teman-teman. Ya biasa sih kalau di toko-toko display biasanya juga tidak berfungsi semuanya gitu. Tuh detail teman-teman. Gak tau kenapa ya ini dihapus atau mungkin uh, karena ya cuma nge ngebebanin sistem jadinya bikin berat ya udah mungkin sama staff atau developernya nggak dimasukin. Ya mungkin ya mungkin gitu mungkin. Ya. Ada prosesor lengkap ya, lengkap loh teman-teman. Ada headset headphone ya kan keyboard dan segala macam itu ada power supply juga itu power seir <laughs> ya, ya macam-macam lah ya ini dia nah ini kalau teman-teman kalau main di oh, server publik atau yang bisa teman-teman mainin itu ini nggak ada teman-teman adanya tuh cuma hard disk satu doang ini dan posisinya dalam keadaan seperti ini kayak jadi melayang gitu melayang gitu nggak ada nggak ada tempat ini nggak ada tempat kayak apa ya ini kayak lemari displaynya gitu nggak ada jadi cuma satu hard disk doang ini melayang gitu <laughs> ya gitulah teman-teman attention to detail yang ada di uh, test server ini ya cuman gak, gak tahu kenapa gak dimasukin di dalam server public server atau experience public yang biasa kita mainin oke teman-teman okay, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini untuk video ya iseng iseng lah ya ini attention to detail yang sedikit berbeda ya <laughs> dan ini hari sudah mulai gelap jadi kita sudahi aja karena nanti kalau terlalu uh, malam hasilnya gelap nggak kelihatan apa apa. Oke, jadi sekian aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya teman-teman. Terima kasih telah menonton.